Harga emas di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Selasa, 3 Januari 2023, terpantau stagnan untuk cetakan Antam sementara untuk cetakan UBS tercatat turun. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp583.000, masih sama dengan harga kemarin. Kemudian emas 24 karat cetakan UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp542.000 atau turun Rp4.000 dibandingkan harga kemarin. Untuk emas Antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp1.062.000 dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp1.015.000, turun Rp8.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Lebih lanjut Harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp5.740.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.975.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp10.091.000, sementara itu harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp9.898.000. Sekian harga emas untuk tanggal 3 Januari 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.